USD-yen bearish, waspadai lanjutan. Bias harian pergerakan USD-yen terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD-yen sedang tertekan dengan tertahan di sekitar area kritis.